Resmi menikah, Stefan dan Selin Ciuman di tengah jalan, Stefan William dan Selin Evangelista kini sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Keduanya telah melangsungkan pernikahan secara tertutup di kawasan Uluwatu, Bali, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kini, keduanya pun diketahui masih berada di Bali untuk menjalani bulan madu. Seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, Celine Evangelista dan Stefan William tampak lengket satu sama lain, sejak resmi menjadi suami istri. Pasangan muda ini pun tak segan memperlihatkan kemesraan mereka ke publik, seperti yang diperlihatkan Celine lewat Instagram story-nya, Minggu, tanggal 13 bulan 11 tahun 2016. Wanita 24 tahun itu mengabadikan momen dirinya dan Stefan William berjalan-jalan sore dengan sepeda motor di Bali. Hai, kita naik motor, macet, ujar Celine Evangelista. Di tengah menanti kemacetan, Stefan William tiba-tiba menoleh ke belakang dan mencium mesra bibir sang istri. Sontak, teman-teman yang turut bersama mereka pun menyoraki keromantisan pasangan ini. Selayaknya pasangan yang sudah menikah, Celine Evangelista dan Stefan William pun berharap segera diberi momongan. Bahkan bintang sinetron anak jalanan itu mengaku ingin memiliki anak kembar. Ia doain amin. Kembar tiga, ujarnya baru-baru ini. Belum nikah, Stefan William ingin Selin Evangelista segera hamil. Belum tuntas heboh pernyataan soal tidak pernah pacaran dengan perawan. Aktor muda Stefan William kembali menuai sorotan publik. Kali ini akibat ucapannya di sebuah video live streaming yang belum lama ini tersebar di media sosial. Ya, dalam video yang tersebar di dunia maya itu Stefan terlihat sedang bersantai dengan kekasihnya, Celine Evangelista, di atas ranjang. Tak hanya itu, meski keduanya belum menikah, Stefan mengungkapkan rasa antusiasnya untuk segera memiliki momongan. Mendadak sontak, tak lama setelah video tersebut beredar, sejumlah reaksi keras pun muncul di dunia maya, iya. Aduh pengin banget sih kalau dia hamil, makanya doain semoga dia cepet-cepet hamil. Ya, ucap Stefan saat menjawab pertanyaan salah seorang penggemar ketika dikonfirmasi oleh liputan 6.com. Desi dari manajemen Celine Evangelista memastikan apa yang diungkapkan oleh Stefan hanya candaan semata. Mereka juga menegaskan bahwa video itu diambil di lokasi syuting, bukan di ruangan tidur. Itu videonya diambil di lokasi syuting Pas lagi nunggu break Banyak orang pop di situ, Bukan cuma Stefan dan Celine saja Ucapnya kepada Liputan 6.com melalui sambungan telepon Selasa, tanggal 1 bulan 11 tahun 2016 Stefan kan orangnya memang begitu Suka bercanda Coplas-coplos ujar Desi perihal ucapan Stefan Sebelumnya Mantan kekasih Natasha Wilona ini juga sempat membuat heboh akibat pernyataan bahwa ia tak pernah berpacaran dengan wanita yang masih perawan. Meskipun sempat menuai banyak reaksi keras dari penggemar Natasha Wilona, ibunda Natasha memilih untuk tak memberikan komentar. No comment ya kalau itu, ucap ibunda Wilona, Teresia. Saat dihubungi liputan 6.com, mendingan tanyakan langsung saja ke dia, Stefan William, kita sih enggak tahu tahuan, katanya, beredar video pengakuan mengejutkan Stefan Williams soal pacar. Di tengah sorotan masyarakat terkait hubungan asmaranya dengan Celine Evangelista. Aktor muda Stefan William tiba-tiba membuat heboh lewat video pengakuannya soal pacar yang baru-baru ini beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Stefan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tak pernah memacari wanita yang masih perawan. Ucapan itu mendadak sontak menuai protes keras dari para netizen, maaf ya. Saya itu nggak pernah pacaran sama yang masih perawan. Sudah jelas, siapa lagi nih yang mau ngomong? Ungkap Stefan di video tersebut, menanggapi pernyataan Stefan tersebut. Sejumlah netizen langsung menyatakan keberatannya. Mereka pun mempertanyakan maksud Stefan atas pernyataannya itu. Maksudnya apa sih? Kok buat video gak penting gitu? Komentar salah seorang netizen. Suatu saat kata-katamu akan kembali ke kamu sendiri. Ingat itu, timpal netizen lainnya. Diketahui hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Stefan William soal pernyataannya itu.